Tiba-tiba saya tengok di belakang ada seorang pakai baju Melayu. Badan saduh eh. ni. Tiba-tiba habis semua dia main-main meluruh kat saya. Dia pegang tangan ni. Dia cium tangan saya. Dia peluk. Peluk-peluk dia terayak atas baru saya. Oh, dia terayak. Saya kata, Abang, awak terayak macam ni ni. Ustaz, kutubah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun tak balik Pasal apa? Kami bergaduh Masalah paraid Harta Saya bisik kat telinga dah Abang Harta boleh cari bang Mak ayah tak tak ganti Dia lagi tolong Saya kata abang balik bang Mak ayah tak tak ganti Harta boleh cari bang Saya nak balik ustaz Petang tu tuan-tuan Dia balik Seminggu lepas tu dia telefon Dia balik tuan-tuan Dia parking-parking Rupanya 16 tahun tak balik Mak ni dah tunggu lama dah Siapa tak sayang anak Jangan bohong dia tunggu ya bila takkan mau nak pergi rumah anak Entahlah? Mak ni ayah ni ada ego juga Jadi dia tunggu Hang anak takkanlah aku nak pergi jumpa hang Hang mai? rupanya tunggu-tunggu anak balik Dia kata saya duduk dalam kereta Mak saya tengok-tengok sampai depan laman Mak saya buka pintu lari ni Bukan nak halau saya Tapi buka pintu saya tarik tangan saya peluk Lalu bisik kat telinga saya Lepas dia paham tak balik Dia kata aku dah maaf hang 16 tahun dah dia kata, Ustaz, saya menangis Ustaz. Menangis Ustaz. Rupa Rupanya saya tak balik 16 tahun, ayah saya lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia pegang tukar gagal jalan. Sampai kat pintu, tak boleh bergeraklah. Saya meluru kat ayah, saya pegang tukar tak tepi. Saya Ayah saya kata, wahai anakku, aku ma'ahar lah 16 tahun. Lepas dia tak balik, tiba-tiba mak saya mai daripada belakang ni. Peluk kami tiga orang. Serentak dia bersebut. Wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun. Dia kata, ustaz, hari yang paling bahagia bahagialah hidup saya, bukan hari pertama saya dapat seorang isteri. Hari yang paling bahagia bahagialah hidup saya, bukan hari pertama saya dapat anak. Hari yang paling bahagia bahagialah hidup saya, bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia bahagialah hidup saya... Mak dan ayah saya kata Wahai anakku Aku dah maafkan kamu 16 tahun Ustaz Kutubah Ustaz Menyentuh hati saya Ustaz itulah satu kebahagiaan Bang raya ni bang Siapa ada mak ayah Balik dulu jumpa mak ayah Cium tangannya Bang minta maaf bang Ini satu kebahagiaan Bagi mak dan ayah